Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat Salam transportasi Indonesia Jaya selalu Transportasi Indonesia Jadi hari Sabtu hari pertama 1 Januari 2022 Tentunya Di kesempatan siang hari ini tentunya Saya ditemani Dengan rekan kita Ibnu Dan Mas Muji Project yang selalu stay kaung anten jenang sih jadanya. sekarang saya berada di pengkolan terakhir Tukang Lulis yang tepatnya berada di daerah Majenang Barat ataupun perbatasan dengan kecamatan Wanareja untuk hunting angkatan pagi dari Barat Tanpa masa basi, simak saja untuk videonya. <rires> Allô sos